Tuh bangin punya karajoyo Aku lagi <laughs> Eh hey, tinggal bungkui siapa tuh Oke guys kita pulang sore ini setelah bermemen ke pulau tunggu Kita pulang dulu guys Pak Ismail Pak Indra lagi narik jangkar oke okay guys kita pulang mancing guys sambil jalan-jalan ke si pulau guys indahnya kali guys nah suasana pulau -nya itu guys nah itu nas Sinas namanya tuh guys nasrul yes sapa-sapa oke okay guys Panres, Andres, nih, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Jalanan ini, Lenda Lata Bebak lu Kenan Dui lah Kenan Dui Siko mas Siko Sih dah Dake lagi Dake Siko Dake Siko ada bomba Kenan Nere ya Nah naik, naik pasang Enggak. Enggak. Kalau itu ompak tuh. Kiraiator terom imaro ida ya. Kirai de. lagi kita jalan-jalan melilingi pulau simpel guys oke kita jumpa lagi Oke okay guys, inilah suasana Teluk Sinabangnya guys, dengan pulau-pulau di kelingking pulau nya guys. Inilah begitu indahnya pulau, dengan diiringi perahu kecilnya guys. Suasana Teluk Sinabang begitu indah guys. Oke guys, kita akan melewati Kita laju beriringan guys Dengan perahu Robin Satunya lagi guys Kita tancap gas Kita tinggalkan guys Ayo guys Oke guys, kita lanjutkan perjalannya guys Dengan suasana Terluh sinapangnya memang begitu indah, guys. Dikelilingi pulau-pulau kecil, guys. Oke, okay guys. Saksikan lagi perjalanan yang indah, ah, pulau-pulaunya, guys. Pinggir-pinggir tipe masih asri, guys. Oke, okay guys. Saksikan lagi, guys. Hey, oke okay, guys, kita udah sampai. Oke okay guys, inilah kita udah sampai di Teluk Sinabangnya guys. Kita udah mau merapat tempat sandarnya robin Robinnya guys. Inilah prau-prau nelayan guys. Mereka sandar di sini semuanya guys. Sandar. Ini prau-prau nelayan kita guys yang beraktivitas. Mereka mencari nafkahnya di laut Begitu indah teluk sinabangnya guys Dengan airnya yang tenang Inilah prau-perau nelayan kita guys Yang mereka domisilnya banyak Mencari nafkah di laut Dan Kondisi perahunya Seperti ini guys Prau robinnya guys dengan suasana teluknya tenang, guys. Oke, okay guys, kita sebentar lagi merapat, bikin sandar, lagi mencari aluan posisi tempat merapatnya perahu Robin kita, guys. Nggak dia. Oke, okay guys. Ya, sampai di sini dulu videonya. Dan selanjutnya, saksikan perjalanan-perjalanan kita untuk menelusuri laut dan perjalanan yang lainnya, guys. Oke, okay guys, terima kasih. Sampai jumpa, dan video-video selanjutnya. Jangan lupa. Like, komen, dan subscribe-nya, guys.